Kemudian, kartu kedua ada Eight of Swords. Kemudian, kartu ketiga ada Six of Wands. Oke, kita lihat di sini ya, untuk kamu. Kalau dari kartu yang kelihatan memang sangat amat uh, apa ya, namanya kayak pandangan ya. Kalau dari pandangan di sini, justru dari pandangan si kuda ya yang ngeliatin gitu jadi mungkin yang aku lihat di sini rasa was was itu perlu banget ya intuisi kamu itu memang diperlukan banget saat ini ya entah kamunya ada atau enggak intuisi saat ini tapi yang aku lihat kalau nantinya ada itu harus benar benar dipertimbangkan untuk didengarkan intuisi kamu sendiri loh ya di sini bukan dari orang lain tapi dari intuisi kamu itu memang harus didengerin gitu. Karena dari Tuhan ataupun dari semesta ngasih petunjuk gitulah ke kamu ya. Di sini. Kalau dari percintaan yang aku lihat uh, jujur aja memang ada konflik ya di sini. Uh, untuk beberapa orang yang memang lagi menjalankan percintaan dengan seseorang ya gitu. Ada konflik dan rata-rata uh, mungkin dari kamu ataupun dari dia ada silent treatment Atau ngediemin, ngediemin seseorang gitu kan Ada uh, juga gitu ya yang aku lihat di sini Jadi memang agak pelik dan mungkin dari kamu ataupun dari dia nunggu waktu yang tepat gitu Untuk bisa istilahnya kayak Uh, untuk bisa kembali lagi dengan uh, obrolan yang lebih nyaman gitu karena memang saat ini situasi dan kondisi tidak memungkinkan banget gitu untuk adanya perbincangan yang baik gitu ya karena lagi, lagi kondisinya lagi kurang enak gitu ya Dari kartu demikian kita lihat dibaca-baca untuk kartu yang lain ya di sini. Ada Three of Cups. Kemudian ada Queen of ones Kemudian ada The World. Oke, ada beberapa hal nih. Yang aku, yang aku tangkap ya di sini. Pertama, kita baca satu-satu ya di sini. Pertama yang aku lihat ada beberapa orang yang masuk gitu ya dalam kehidupan kamu di sini jelas banget terhitung ya kehitung uh, kelihatan banget ada dua ya kalau dari uh, three of cups ya ada dua satunya ini kan kamu ya jadi cinta segitiga mungkin bisa juga yang aku lihat di sini atau mungkin ada hal-hal lain ada seseorang yang suka sama kamu gitu ya dan benar-benar uh, ingin Serius, gitu ya, dengan kamu. Tapi kayak ada dua, gitu. Jadi, sekarang itu lagi milih, gitu ya, siapa yang paling cocok, gitu, untuk kamu. Di sini, ya. Sambil seneng-seneng sih, kamu juga lebih enak, lebih nyaman ketemu dengan orang yang bisa nyenengin kamu, bisa ngebuat kamu bahagia. Ya, kan? Di sini. Atau memang kamu bakalan ketemu dengan sosok orang yang bisa Bikin kamu bahagia, ya. Bahkan untuk beberapa orang yang aku lihat di sini bisa sampai bahagia, lahir, dan batin, loh. Ya, jadi memang efeknya kuat banget, gitu ya, untuk beberapa orang. Kemudian, untuk Queen of Ones di sini, kita baca energinya. Kalau untuk Queen of Ones di sini, ada kaitannya dengan seseorang yang memang berkuasa, gitu ya. Terus, kemudian juga uh, sebetulnya ada komitmen gitu ya ada komitmen, tapi komitmen ini kadang karena bukan pasangan sah ataupun kayak bukan pasangan yang istilahnya kayak uh, official gitu kan bukan pasangan yang bisa dibawa kemana-mana gitu kan jadi yang aku lihat di sini agak sulit gitu ya untuk bisa bertemu dengan sosok ini dengan cara yang baik gitu, jadi kayak ngumpet-ngumpet ataupun apa ya namanya tuh kayak bukan perselingkuhan juga sih tapi lebih backstreet gitu ya lebih ke arah backstreet atau enggak mau orang lain tahu gitu. Memang dari dianya sih yang pengen kayak gitu ya karena kalau orang lain tahu mungkin bisa heboh. Mungkin karena temen kerja gitu ya karena teman kerja jadi kita nggak boleh kasih tahu. Gitu ya, biar biar gak heboh gitu Atau uh, teman sekelas gitu kan Atau mungkin ia dari Satu area yang sama dengan kamu gitu ya Jadi kayak Kita rahasiain aja ya Hubungannya Kayak gitu ya Tapi di satu sisi juga untuk beberapa orang Ada yang memang Kayak komitmen doang kita berdua uh, Bersama Tapi udah gitu Kayak gak ada Istilahnya, kata status pacaran atau status begini, begini, begini gitu kan? Enggak ada kayak kita bersama aja, kayak gitu. Titik ya, kita bersama, kita menjalin hubungan, udah kayak gitu. Tapi nganggapnya kayak bukan ke arah pacar gitu ya, yang aku lihat. Jadi kayak cuma menggenggam doang ya di sini, mungkin di nomor dua kan ya, kadang ya aku lihat gitu. Kalau ungu mungkin kayak kekasih gelapku gitu ya lagunya. Kemudian di sini kalau the world ini yang aku lihat kalau the world ini ada kaitannya dengan ada empat orang yang mendekat ke kamu ya di sini. Dan rata-rata mereka itu karena energinya nggak sama dengan kamu atau kurang cocok jadi uh, kesemuanya itu kayak kamu abaikan atau ditanggepin biasa aja gitu ya, karena masih belum ada rasa cinta yang kelihatan kayak gitu ya. Oke, itu yang kelihatan di kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.